Kembang suwak, hmm. kembang bunga bangkai, ya, orang oh, Valencia and Arnoldi. Ih, gede banget, gemuk ya, ya, ya. banget, bau ini ya? Bahasa Indonesia ini siapa ya? Difora, difora, difora apa, Pak? <gång> <g USB> mau, mau, mau, mau, mau. Ini adalah kembang minis bulat, hmm. ini. adalah bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Oh, uh, beli <g meineruki> banget mini tulisan ini, Kang Wati, gede banget. Ini